Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah kabar terbaru yang spesial dari Areza Kita lihat di laman akun Instagram, Reza Zakaria Mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan di rumah Leslar ini saat acara reuni Temu kangen dan silaturahmi Wah, Masya Allah banget ya, semoga saja Silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik, kita bahagia sekali melihat momen kebersamaan ini Apalagi acara diadakan di rumah Leslar Dan kita salvok banget dengan foto Bunda Les dan Bapak Bilar Di antara yang lain mereka memang berdua sangat romantis, sangat luar biasa kekiutannya Masya Allah, mudah-mudahan bahagia selalu, sehat selalu Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin di momen ini pun persahabat Ada sebuah kalimat kepsen yang dituliskan oleh Ariza Indosiar mempertemukan kami semua dan menjadi keluarga Wow, Masya Allah banget ya Tak ada yang menyangka Dari Indosiar lah Tentunya dipertemukan orang-orang baik Seperjuangan Bunda Lesti Masya Allah Mudah-mudahan tetap seperti ini Selalu bersama dan tetap terjaga dengan baik untuk silaturahmi mereka. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan. Yakni ini dari akun Instagram Dina Anskor Aisyara mengatakan, "Masya Allah, senang banget lihatnya. Semoga terus terjalin silaturahmi ini." Amin. Tuh, ya. banyak sekali doa-doa baik, dan kita lihat juga ke komen berikutnya. Dari akun galeri Selfie masya Allah sehat dan bahagia selalu. Semoga silaturahminya tetap terjaga. Amin. Tuh banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif. Mudah-mudahan mereka bahagia. Dan berikutnya persahabat. Harus sebuah unggahan info spesial bahagia karena SCTV Music Award 2022 akan digelar tanggal 16 Maret 2022 jam 20.00 waktu Indonesia Barat di SCTV persahabat ya. Dicatat tanggalnya biar nggak ketinggalan Biar tidak terlewatkan acara yang paling spesial Yang paling ditunggu warga Konoha Adalah acara SCTP Music World 2022 Jangan sampai lupa Tanggal 16 Maret dicatat persahabat Biar ingat selalu 16 Maret 2022 jam 8 malam di catat jangan sampai lupa pastinya Bang akan selalu mengingatkan untuk kalian Karena di acara tersebut sudah dipastikan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan hadir di acara SCTV Music Award. Alstar Talent, Persebaya, perhatikan ada foto Bunda Lesti. Papa Bilar, Lesti Kejora, Rizky Bilar itu National Performance Persebaya yang akan perform di acara tersebut. Sudah dipastikan ya, jangan sampai lupa semangat terus untuk mendukung. Jangan lupa voting terus, semangat, mudah-mudahan. Lesti Rizky Bilar bisa memborong kembali piala penghargaan. Buktikan persahabat ya bahwa Les Lauvors pasti bisa. Untuk berikutnya kita lihat juga nih ada sebuah home spesial foto BBL. Aduh, ini cute banget ya. <ganda> Inilah penyemangat warga Konoha. Masya Allah BBL. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan dan warga Konoha pun selalu semangat untuk mendukung karya-karya terbaik dari Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Dan kita lihat juga ke unggahan dan kabar berikutnya Ada unggahan terbaru dari Ayah Kejora yang me-repost kembali pastikan foto yang diunggah oleh Om Kevin Perhatikan persahabat, Om Kevin lagi foto bareng Ayah Kejora ya, Masya Allah Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat Sehat selalu Ayah Kejora, amin, amin, amin, ya robbal alamin Kata Om Kevin ya, Masya Allah, doakan selalu juga untuk kedua orang tua dan ya. Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Diunggah ig nya Abeni Mulyana Sofian 2 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video Persahabatia tepatnya lagi di perjalanan Wow, kira-kira mau kemarinnya Abeni Tentunya kita kepo banget ya <laughs> Kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik yang terdapatkan di hari ini